serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah pada sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini memimpin akan memberikan informasi bahagia dan tentunya kabar menarik seputar idola kesayangan tentu Dede Lesti dan yang pasti tidak Rizky Bilar untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari persahabatian alhamdulillah acara semalam tentunya berjalan dengan lancar dan sukses berkat doa dukungan dan tentu support dari orang-orang terdekat wow masya allah banyak ya ini adalah postingan momen spesial. Lesti Rizky Bila bersama kru Indosia Wow ini tentunya luar biasa banget ya kebanggaan dan kebahagiaan kita semua Alhamdulillah Ternyata banyak sekali yang sayang dan tentu banyak yang mendoakan Baby BBL Alhamdulillah mudah-mudahan Baby BBL menjadi anak yang sehat Anak yang kuat dan anak yang membanggakan kedua orang tua dan keluarga besar Postingan ini diunggah oleh Kak Arifakenia Kenia ya Kak Rafika Kenya mengunggah sebuah postingan Kebersamaan kru Indosiar Dengan Lesti dan Rizky Bilar Momen ketika di acara Akika Abang Elwa, wow, Masya Allah banget Alhamdulillah lancar semuanya Tanpa ada satu halangan apapun Di kolom komentar juga di sini banyak sekali tanggapan Banyak sekali komentar yang diberikan yakni dari akun Dede Naskari Gengsel Mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah Akikah abang El lancar dan sukses. Alhamdulillah rasabat. ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Andrea Kalila. Masya Allah. Makasih kak Fika. Udah dibikinin acara abang El. Jujur, nonton Indosiar kalau ada Lesler aja. Makasih semua kru Kita YouTube. Masya Allah banget ya nonton indosiar karena ada leslar ini sih luar biasa banget super dukungan dengan tools untuk dedek alas dan kakak bilar alhamdulillah banyak sekali dukungan support dan doa dari orang-orang baik yang tulus mencintai mereka selanjutnya persahabat kita lihat juga ada momen spesial masih di acara akikah persahabat ya wow ternyata yang datang ke acara akikah bang el bukan main tamu-tamu spesialnya ada Bang Putra dan Kak Septi pun ini ikut hadir, Pak sahabat ya, masya Allah. Ada Teh Ocha selaku pengisi acara dan ada Tio Kewisnu juga serta Zaskia Sungkar dan Sir dan <tuh> Dion Irwansyah, masya Allah. Tentunya kebahagiaan yang kita rasakan dan kita dapatkan juga dan kita lihat juga. Selain itu. Ada Mama Iis juga dan suami serta anak tercintanya. Masya Allah, banyak ya, bangga banget pokoknya. Ada juga Ibu Siwi nih. Wah, wow, masya Allah, banget terima kasih Mama Siwi. Selaku omah dari Abang El, mudah-mudahan Ibu Siwi selalu sehat dan selalu tentunya bahagia. Amin. Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya. Ini ada Mama Spesial dari Askar Fotografi. Bersahabat ya, ini postingan foto cantik, dari Lesti. Yang sedang menggendong Abang El ya Masya Allah, auranya itu Membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan Dede Selalu diberikan kebahagiaan Amin Ada juga kita lihat postingan selanjutnya Di slide kedua, Masya Masya Allah ada postingan foto cute banget ya dari dedek dan kakak bilar saat menggendong abang El mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah bawadah warohmah dalam tentu rumah tangga langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. di postingan ini pun tidak lesti menuliskan sebuah kalimat komentar gemas kata Dede lesti persahabat ya Masya Allah alhamdulillah persahabat ya semakin banyak tentunya support dan doa diberikan kepada abang El kita lihat juga ke kabar berikutnya masih di momen spesial Akika Wow, ini sih romantis banget ya, momen spesial foto fotosuk Lesti kejora dicium keningnya oleh kakak Bilar Masya Allah banget ya kakak Bilar memang sungguh romantis Momen-momen spesial seperti ini membuat kita bangga dan bahagia Pasti banyak sekali cidukan vitamin bahagia yang kita dapatkan Langsung dari idola kesayangan kita dan alhamdulillah juga persahabat ya, dekor serta cateringnya juga the best banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses dan barokah amin. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Di sini ada momen spesial. Ternyata tamu undangan juga ada dari Kartika Putri, persahabat ya, bersama suami tercintanya. Masya Allah. Tentunya tamu yang datang aja bukan main. Masya Allah banget ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua tamu juga diberikan kebahagiaan. Amin. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ini ada ugan spesial dari akun Markona Qt bersahabat ya. Perhatikan di postingan foto kakak Bilar dan di dalam setiap saat menggendong abang el Di sini ada sebuah kalimat yang tentu membuat kita semakin bahagia juga ya. 16 Januari 2021, masya Allah kalau gua hitung-hitung udah hampir satu setengah tahun ngikutin Lesti Bilar. Suatu kerecehan yang sungguh-sungguh receh, tapi bisa bikin happy. Wkwkwk, wk, wk, Abang El, tahu ke Abang, kalau Papa sama Bunda dulu banyak banget yang doain? Keinget banget dulu ada teman anti dia sering banget doain Papa sama Bunda kamu setiap habis sholat. Sampai auntie kaget pas dia bilang ke auntie sekarang udah ada kamu insyaallah doa kita juga ada selalu buat kamu Papa sangat bunda Wah wow, masya Allah banget ya Alhamdulillah terasa tentunya kita semakin kompak dan semakin solid Mudah-mudahan kekompakan kita semakin terjalin dengan baik persahabatnya Dan kita lihat juga ada sebuah lanjutan kalimat Berhubung Abang L lagi tasyakuran akikah, Al doain semoga Abang L sehat selalu jadi anak yang soleh, baik dan bermanfaat bagi semua orang ya gantengnya Alti. Anyway berhubung udah lama nggak ngocè, pengen ngocè sedikit. Ah buat acara akikah hari ini, masya Allah suka banget sama konsep acara akikahnya, bener-bener terhibur banget dari awal sampai akhir acara. Acara 3,5 jam lebih lancar jaya Dan Alhamdulillah banget gak hujan Alhamdulillah bersahabat ya Tentu kita patut bersyukur Dan kita lihat juga di sini sebuah kalimat juga lanjutan Dari awal opening Leslie Bilar, udah gue bilang mereka ini pasangan Gasrek, mau diapain aja Mereka berdua jiwanya emang udah Entertainer banget, gak bakalan bosan Rumahnya disulap cakep banget Dekornya gak berlebihan Tapi pas banget, nuansa biru Baru mulai udah dibuat ngakak sama kelakuan mereka pas main piano Boro-boro jadi romantis malah ambiar Wow <guluh> Lakinya udah latihan semingguan jamaah Tapi ya namanya manusia pasti gerogikan ye Ngakak banget liat mereka gusti lagi ngakak ditambah host datang sama anak-anak yatim Abang-abang L tambah ngakak gua tuh persahabatnya Masya Allah Luar biasa Dan tentunya persahabat Kakak Pilar dan di dalam situ ini romantis tapi membuat kita semakin bahagia dengan tingkah laku-kelakuan yang tentu gestrek dari mereka yang membuat kita ketahui bahagia inilah Leslar. Tentunya beda banget dari yang lain mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan semakin terjadi dengan baik untuk selalu mendukung inilah kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya para sahabat perhatikan juga ini ada dengan terbaru ya Masya Allah luar biasa persahabat ya ini adalah abang L yang sudah botak persahabat ya Habis dicukur rambutnya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh menjadi anak yang sehat menjadi anak yang pintar dan cerdas serta berbakti kedua orang tua dan membanggakan keluarga besar amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat perhatikan ini ada ungkapan spesial dari Dokter Melani, persahabat ya. Tentu tamu spesial juga dari Dokter Hadir, persahabat ya, yang ikut andil tentu membantu persalinan di RS Kejora. Ini ada Dokter Anak, Dokter Melani, Masya Allah, mengunggah sebuah postingan foto ketika menggendong Abang L di acara momen Aki Kahang. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Akikah, Baby Leslar, Kesaingan Bunda Lesi, Kejoraan, Papa Rizky Bilar, Selalu Sehat, Anak Soleh, Amin wow, Masya Allah banget ya doanya Ada juga komentar yang diberikan dari Lesti mengatakan Auntie Dokter, Love, wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga salva dengan kalimat komentar ya Ya ini dari akun ya, DanScoreWi Mengatakan, best banget acaranya Tiga dokter datang semua Bintang tamu di VW Indonesia Hostnya best, Masya Allah, L Katanya tuh Bahagia dan tentunya Alhamdulillah bersyukur banget ya Dan kita lihat juga Selain dokter Melani Ada dokter Nana juga yang mengunggah sebuah postingan foto Ini sih cute banget ya Masya Allah Dokter Nana juga tentunya luar biasa Ikut andil Dalam persalinan di Allah Siki Wow Masya Allah banget ya Kita juga sofok banget dengan kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah Selesai acara gathering, dokter-dokter Obkin Dr. Bunda Jakarta Bogor hari ini masih sempat menuhi undangan Bunda Lesti Keciora dan Papa Rizky Bilar untuk hadir di acara Kikahnya Abang El. Bersama dokter anak cantik Mel 9789, Heloli Teleslar, saya sehat selalu ya insya Allah menjadi anak yang cerdas, soleh dan membanggakan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Wow, masya banget ya. Hingga komentar pun diberikan oleh Bunda Lesti Keciora. Dengan menuliskan sebuah kalimat komentar, Mamiku Love. Wah, wow, Masya Allah banget ya bahagianya. Alhamdulillah, tiga dokter sekaligus tentunya hadir di acara akikah Semalam. Dan tentu kita lihat dokter selanjutnya adalah dokter Puspa. Wah, wow, Masya Allah banget ya kebersamaan di dalam kesengan kita. Dengan dokter Puspa memang luar biasa banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk semuanya. Amin. Untuk berikutnya perhatikan juga, Selain tentunya tiga dokter, pengisi acara pun sangat luar biasa Host-hostnya mantap-mantap banget ya Ada Rafi, ada Irfan, ada Indra Bekti, dan Jirayud Persahabat ya Yang menjadi host di acara Akikah semalam memang luar biasa banget Alhamdulillah orang-orang hebat datang ke acara Akikah Abang L Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya ini ya, ada foto cute dan menggemaskan banget ya, Masya Allah Abang El selalu saja membuat kita Pengen sekali ciumnya ya <laughs> Saking gemesnya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat selalu Untuk Abang El Amin Dan kita lihat juga keunggah berikutnya Alhamdulillah acara Akika Abang L Tentunya trending satu di Twitter Ini sih luar biasa berkat kekompakan Dan kesulitan dari para fans Sejati Leslar Kita masih menunggu kejutan Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya